Lalu kita sajikan. Di sini Telurnya enak banget. Selamat Tolornya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel gua di channel Ivan Oke okay guys, kali ini gua akan reaksikan lagi yang berbeda lagi. Ini ada permintaan nih, gua juga bingung juga sih ya, gitu loh. Jadi di sini ada yang minta, ini masuk juga. Ya ada, Bang, tolong, Bang, tolong reaksikan resep inspirasi DBM. Selama ini gue yang reaksikan biasanya hal yang berbau musik loh selawat prank, tapi ini kenapa gue harus resepsi Oke jangan lupa subscribe-nya, dan komen-nya, lonceng gitu kan? Ya, kan Oke kita langsung masuk untuk videonya Guys, temenin aku masak menu kesukaan papah dari paman mertua, yuk. Oke okay, oke okay. kepala, kepala ayam. Super... Kok pakai gunting guku ya? Itu kenapa ya? Banyak... Itu. Nah buat potong mulut ayamnya di sini aku potong. Kenapa harus pakai gunting guku? So, misalnya udah semua kepotong ini tuh nggak langsung di sisi. Eh, juga. <laughs> Sebenarnya kan bisa pakai pisau biasa kan ya. Ini kok kenapa pakai gunting kuku? Tapi benar juga sih, kalau bisa pakai gunting kuku lebih lebih gampang kerak-kerak-kerak-kerak gitu kan, Motong-motongnya kan. mentir mentil banget. Ikan dulu, lanjut di sini aku bakalan siapin perbumbuan Aku udah siapin. Oh biasalah, bumbu. bumbu ya. Kemudian di sini aku bakalan iris. Bumbunya banyak banget ya. Warna ungu kayak gini guys. Lanjut di sini juga. Itu bawang merah bukan bawang putih. Kayak gini buat cabenya ini bisa disesuaikan dengan selera kalian ya, guys. Jadi yeah. di sini aku tambahin irisan tomat. Nah, di sini aku pakai secukupnya aja ya, guys. Udah kayak gitu. Buahannya disisihkan dulu. Lanjut buat kepala ayam yang tadi di sini aku bagi. Kok pakai beles ya? Cukupnya batu es. Nah, udah kayak gitu ini tinggal langsung diaduk-aduk. Eh, ah, diaduk Aku tambahin. Oke, okay, dikasih bubuk udah kayak gitu. Batu itu, es kasih ketumbar bubuk juga ditambah lengkuas. salam sama sereh guys. Ah, ah. Ini buat kepala ayamnya bakalan langsung aku rebus aja ya guys sampai airnya kan mencair batuasnya. Jangan lupa tambahin sedikit. Airnya mencair. Allahu akbar ngapain juga pakai batu es? kan bisa pakai air biasa aja kali. Ya Allah, Allah. Pernah di rumah aku airnya habis, jadi buat rebusnya aku pakai es batu aja ya guys. Coba Karena itu. Aku orangnya suka ribet Ini ]in. pakai corong lagi ngapain? buat bumbu-bumbu yang tadi di sini aku tuangin pakai corong merah, cap buaya betina. Ah! Gua rasa sih nanti yang makan. Untuk sih gini ya, untuk <laughs> Kalau misalnya lu jualan dengan cara seperti itu, aduh, gue juga bingung juga sih dibilangin. Intinya sih dibilangin ya, untuk kayak gini. <laughs> uh, bingung gua, jadinya ya. Kenapa juga dibilangin pakai air, pakai gunting kuku semuanya. Bumbu bumbunya nggak berantakan kemana-mana ya guys nah ya kakai, itu kan kegedean naga aku allahu akbar kenapa nggak dari tadi makinnya ya guys nah ini tuh bumbunya tinggal langsung dicoper sampai bener-bener halus lanjut di sini aku siapin juga Udah ada ulekan, ulekannya kecil, tapi bikinannya banyak. Kenapa nggak dari tadi saat di min, apa pakai mini chopper? Secukupnya minyak udah kayak gitu. Ini per bumbu halusan tinggal langsung dimasak sampai benar-benar Kecium matang rata. Uh -uh. Ini juga aku tuang terasi sama aku tuang gula merah. Nah kalau misalnya udah dituang, ini tuh tinggal langsung dimasak sampai benar-benar matang rata kayak gini, guys. Yeah. Nah, berhubung kepala ayam yang tadi udah benar-benar matang dan mendidih, langkah tadi bagaimana Langsung diangkat kemudian digoreng di minyak panas uh -uh. goreng sampai benar-benar matang rata. Nah kalau misalnya udah matang merata Ini tuh udah siap disajikan ya guys Berhubung suami paman aku, sukanya ayam yang kering gitu Jadi di sini aku gorengnya bener-bener kering gitu guys Nah kalau misalnya udah kering, ini tuh tinggal langsung diangkat satu satu Nah buat menu sebanyak ini, cocok banget enak nih, ya Nah ini dia kepala ayam goreng, udah jadi yeah. di sini aku bakalan cobain langsung, aku tambahin secukupnya nasi ya guys uh -uh. Dan Itu rasanya bener-bener enak banget, mirip ayam goreng gitu Oke guys, karena udah scroll banyak, yuk bangun kita lakuin sesuatu yang lain, selamat mencoba, semoga resep kali ini bisa bermanfaat kalian ya. di rumah ya guys Enak ya Cara penyaji, eh Pak, gimana, cara ngebuatnya aja bikin ngeselin gitu loh Hasilnya tapi enak Oh bisa ya, bikin bikin konten kayak gini ya. Sesuai, sesuai, sesuai, sesuai. Aduh. Oke, kita buka lagi yang 55k. Wow, wow, wow, wow, wow. dulu dulu. Hi guys. Kalau kalian punya kulit ayam yang super Itu kulit ayamnya. Nah, Oke, dikasih bawang. Jujur, tamat-tamat. Kalian kasih potongan bawang merah, wortel, dan juga cabai merah. Itu diaduk-aduk kayak gitu, apa ya? Kayak gini. Kalau udah kayak gini, sekarang kita geser dulu. lalu kalian wajib banget siapin corong merah. Kenapa sih jadi, pakai corong? Tapi yoga yang udah ada bumbunya kayak gini, guys. Tapi karena lama, jadi aku langsung. Kita tinggal pakai sendok, ambil sendok, bisa pakai ada takaran, loh. Satu sendok, teh, berapa sendok, teh. Ini pakai corong, dimasukin langsung, loh gunanya corong itu buat apa? Tumpahin aja. Dan juga pakai apa lagi nih? Adu, terus aku juga, aduh, kayak gini ya? Allah. Bentuk bintang tanggal aku aduk adu. Aduh, aduh. Kali kan pakai sendok doang dimasukin semuanya Ibu bumbu cabai terus apa lagi? ngapa emang mesti dicetak-cetak. Ngapain pakai dicetak-cetak bagi bintang-bintang? Iya kalau sudah jadi adonan ya udah diblanch tapi diaduk-aduk juga. Gapain. Nah kalau udah merata tinggal aku balut si kulit ayam yang tadi Ini tuh harus banget terbalut dengan merata ya guys Kalo udah merata uh. tinggal aku gulung-gulung sampai bentuknya kayak gini Jangan lupa masukin ke dalam... Itu air tempat air batu ya? Guys. Eh maksudnya cetakan as batu jadi... Iya cetakan ini, as batu kan kalo bener? Kalo udah aku udah siapin daun jeruk di bawah. Oh itu di belak dua... Daun jeruk itu itu di belak dua... Begini aja. Karena kali ini aku gak bikin sebelah tulang jadi situ tulangnya aku... Oke diri sini... Kalau udah dipotong-potong aku masukin cetakan beruang... Gampai pakai cetakan! Oke okay, oke okay, oke okay. berarti gak ada mangkok kali ya Gak ada yang mangkok berarti dia pakai cetakan aja kali ya Oke okay, oke okay, oke okay. gue ngambil posting itu doang Oke okay. Setengah matang kayak gini, guys. Ini tuh sebentar aja, ya. Kali ini aku mau hmm. bikin nasi daun cincin. Wijah promo dia, rasanya pakai rice cooker, air kecil blue dari diminum. Keren, keren, keren, keren. endorse nih. Iya, prepare dan juga kucingnya anti lengket, loh, guys, karena premium kualitas. Mau dimasukin dari yang paling pentingnya banget, ini tuh egg yang luar, loh, guys, bisa tuh dimasukin ke ya sirataki ataupun kukus dan juga panggang dan juga memiliki mesin ber teknologi yang ya? sangat awet dan tahan lama lo guys oke deh guys sekarang kita balik lagi kulitnya kita... Allahu Akbar <tari> itu kan tadi udah digulung gulung itu tadi udah digulung gulung loh udah digulung gulung itu ni lo lihat kan tadi karena digulung gulung yang di sini tuh udah kelihatan digulung gulung yes, awalnya, awalnya nih mana tadi tuh itu kan itu udah diaduk-aduk kan oh, diaduk-aduk semuanya kan diaduk kayak gini ah, ah, tuh. di gulung-gulung nah, bukan ya bukan yang ini ya tadi, hey, tadi? nah ini tuh kan di gulung-gulung ya, kan kayak dimasukin dalam itu, kok okay, oke tempatnya biar bisa bisahin ini, gitu ya. loh. ini gua kira tadi dimasukin di apa oven atau apa gitu kan ya, enggak malah hasilnya begini Waktu aku menggorengnya ini beneran lagi sekarang kita balik ini nah, gulung, lagi. Ini tuh lo tentu. Ngapain dilebarin lagi? Kita ke dalam minyak panas tapi pas <coughs> kecil ya dimasukin semua kulitnya sampai herin banget di dalam. Aduh kulitnya. ngeselin deh. deh. guys, waktu aku menggorengnya ini beneran loli banget loh sampai-sampai teman-teman aku nungguin sampai kulitnya matang. Ya, nah karena hmm. di sini udah golden brown dan dia udah matang langsung aja aku angkat dan aku tiriskan ya guys sambil menunggu kulitnya tirik sekarang aku mau nyiapin sambalnya di sini aku pakai bawang putih Cabai lombok dan juga minyak oh pakai minyak ya guys untuk menghancurkan cabai cabeannya di sini aku pakai food magic chopper ch 200 dari mitochiba yang di dalam satu setnya terdapat Dua muklo guys ada yang ukuran 2 liter dengan 3 mata pisau dan juga ada yang ukuran 700 mili dengan 2 mata pisau super tajam lo dan juga yoi oh, tenasnya begitu ya gitu power bisa untuk menggilin oh masih oh, beda masih jauh jeruk. Juga, Idih, wajib kayak kayak ini ya, kayak geprekan ya. Kulit geprek ya, lah, kulit ayam ya, geprek ini. lah ya, Makanya banget banget loh, tuh, kriuk -kriuk banget. enak banget kriuk-kriuk banget. Guys. Ih, bener Selamat asli enak banget. banget kriuk banget ya udah ya. salah Ganti lagi dulu. Masih rame aja nih Oke okay ya Selanjutnya kita pakai yang ini nih Itu lo pakai bintang, kayak cetakan paint bintang ini maksudnya apa ya? Oh mau nggak mau kegiatan aku bareng ibu. Tapi berantakan ya Allah, hmm. baru udah bikin hmm. kesel lagi Bukan aja. Kegiatan bareng ibu-ibu komite, katanya mau pada ngebotram. Ngapain ibu pakai cetakan? Mau mau Jadi mau gak mau aku dapat mengecumi kali ini. Langsung bikin aja, kebetulan aku dapat cumi yang besar banget, ternyata si cumi ini makan plastik. Iya, itu plastik itu debu, loh. Kenapa gue agresiku cini? Uh, kebawa ya kebawa suasana jadinya ya ayo Allah Akbar la ilaha Illallah. amin banget weh di luar deh <laughs> ha Bahaya nanti takutnya dimakan sama anak-anak Oke kita lanjut aja ya bu ibu Kebetulan Jadi dimasukkan ke dalam situ semua Bikin sambal juga sama nasi Dan di sini ha? aku cukup Apa keluar-keluar Buat bumbu cuminya di sini aku bakal bikin sesimpel mungkin Gak pakai ribet Pertama ya, ya, ya. aku mau iris dulu Satu buah bawang bombay Aku iris tipis-tipis Setelah uh -huh. ini Setiap kali selesai ngiris Aku seperti biasa mengasah pisau Tadi telurnya dimasukin buat apaan? Dan lagi iris-iris Tadinya kan telurnya dimasukin kan? yang ini nih ini ini lo ini lo bumbu cuminya ini aku bakal bikin sesimpel bel juga sih. ini lo dimasukin ini gunanya buat apa ini tadi dimasukin cumi aja buat bumbu cuminya ini aku bakal bikin sesimpel mungkin gak pakai ribet pertama di sini ya, aku, kan, aku kan. iris dulu Allah. satu buah bawang bombay aku iris tipis-tipis setelah itu setiap kali selesai ngiris, aku seperti Tutup niris, niris, tuh pisau di atas kalangan Lanjut lagi, iris-iris cumi yang sudah aku bersihkan sampai ke dalam-dalamnya ya Mungkin irisnya agak tipis-tipis aja dan bagian kepalanya juga udah bersihkan. Tuh, ada yang kan? Ya, menjadi dua setelah itu di sini aku bakal rebus daun bawang sama daun serai. Ini fungsinya menghilangkan bau pada cumi ya, Bu Ibu. Tinggal kita oh. masukin cumi. Tuh, dimasukin ini. semua cuminya. Kita aduk-aduk dan kita matikan kompor. Tuh, apa, apa, dong? Karena benernya masak cumi ini nggak perlu terlalu lama ya, nanti jadinya alot. Lanjut, sekarang aku bakal iris-iris satu ikat daun bawang. Untuk ukurannya aku iris tipis aja. Dilanjut lagi aku bakal haluskan bawang merah, bawang putih juga pakai sedikit minyak sayur. Untuk alat menghancurkannya aku pakai chopper dari Mitochiba chopper ini dapat menggiling es batu dan juga daging dalam hitungan detik loh tersedia ada, litera, ya. ada ukuran 2 liter dan juga 700 mili mesin ini low watt hanya 300 watt lanjut yuk sekarang untuk cumi yang udah kita rendam tadi tinggal kita angkat aja lalu kita tiriskan lanjut sekarang di sini aku bakal tumis bawang putih dan bawang merah yang sebelumnya udah aku haluskan. itu gunanya telur buat apa Tidak tadi penyak, lalu kita tumis-tumis di atasnya, setelah itu aku bakal masukin juga irisan bawang bombay. Aku pakai aja. Ini bumbunya kali ini kembali dan aku tambahkan sebanyak 500 mili air. Setelah 500 ml air ini masuk, aku tunggu sampai agak mendidih. Kemudian aku masukkan saus sambal, saus tomat, dan juga kecap manis. oke okay. jangan lupa kalian boleh tambahin gula pasir di menu kali ini ya. Beri secukupnya penyedap rasa dan juga sedikit MSG. Lanjut, kalau semua. Telurnya buat apa tadi? Aduk, kalian boleh icip. Kalau rasanya udah enak, kalian boleh masukin cuminya. Cuminya oh, oh. masuk, kita aduk-aduk sebentar aja. Jangan terlalu lama, yang penting si bumbunya itu agak menyerap ke dalamnya. enak, ya. enak, enak, enak, enak kalau sudah tinggal kita angkat, lalu kita sajikan. Disini, kita sajikan pakai taburan daun bawang lagi, dan telurnya? beneran enak banget. Selamat telurnya Uuuu, anak-anak oh, ini, ini tuh lebih murah apa? Mau gak mau kegiatan aku bareng ibu-ibu di sekolah <tune> Epek belum ngopi ini kayak gini belum ngopi ini kayak gini Telurnya ditampilkan di awal Tapi tidak disajikan Gunanya buat apa? Huh. Lanjut Hai guys, masih ingat dapat dari adiknya mama mertuaku yang kemarin dan baso bintang sekarang lagi oh, pengen oke, okay, cara bikin baso okay. ya pakai plastik Yaudah, ya? yuk kita bikinin. Nah pertama-tama aku datang ke tukang potong ayam. Aku beli 1 kilo filet dada dan filet paha ya guys. Sambil ngeliatin hmm. abangnya filet ayam cepet banget. ini yuk keren di filet olah. ya. Nah pertama-tama aku sudah bisa. Lalu kita taruh dada filetnya. Keroin oh diungkep, guys. ya guys. Kita tunggu dulu. Ini tujuannya supaya dagingnya tetap segar dan wangi lanjut aku oh, ditusuk ya pisis, bawang merah aku pakai alat yang kayak gini aja ya guys biar cepet nyarisnya. Oh. Aku juga ngiris sekalian bawang putihnya ya guys biar cepet. Nah langkah selanjutnya aku mau goreng dulu bawang merahnya. Nah kita goreng sampai garing ya guys. Lanjut okay. aku mau goreng juga bawang putih. Nah ini juga aku mau goreng sampai garing kayak gini. Kalau udah kita tiriskan dulu bawangnya ya guys. Nah, Kalau lempar dua butir. Kenapa dipecahin semua? Nah, ini, supaya cepet aja buat ceplok ini. Ya guys, enggak nah, juga kali. Terus sama si putihnya, ini beneran yang dipakai putih seluruhnya aja ya. Kalau uh -uh. udah putih seluruhnya mau aku simpan ke dalam botol pakai cerong merah, cemadah ya guys. lanjut okay. kita ambil lagi ayam yang dibungkus daun pisangnya. Nah, ini tuh benar-benar wangi daun pisang loh guys kalau udah Oh, diungkap potong, jadinya. Potong, aku potong-potong dadu kayak gini aja ya guys supaya lebih cepet Kalau udah dagingnya mau aku masukin ke dalam chopper boleh dan juga ya guys, nah aku tambahin es batu juga, nah ini tips buat bakso yang enak, ini harus pakai es batu ya guys, kalau udah aku masukkan putih telur yang tadi lanjut aku masukkan bawang goreng dan bawang putih iya ini, Atau, ini, kan ini, kan ini, ini. Nih, nih, ini ini bener nih, real nih, ini real nih, keren nih, dan juga tepung ya guys, sedikit aja lanjut kita coba kembali, sampai semuanya merata ya guys, tuh, oh iya tuh, real nih nice, kira-kira baksonya bakal bentuk lopeng gak ya nah, kalau udah baksonya mau aku jadi dulu hmm. lanjut aku masukkan ke dalam iya air ya. ini tujuannya biar langsungnya kenyal-kenyal gitu hmm. Nah, Oke. Kita tunggu aja sampai dingin, dan bener-bener ini ada yang butuh hati loh, guys, atau lope gitu. Lanjut, yuk, aku potong potong batang daun bawang. Nah, ini buat kaldunya. Lanjut, aku mau iris-iris juga daun bawang guys. Lanjut, kita masak batang daun bawang. Lanjut, kita tambahkan air, tunggu sampai mendidih. Ini yang spesialnya, guys, aku pakai sasa kaldu bumbu ekstrak daging ayam yang terbuat ya. dari sari Jadi ekstrak ekstrak ini baru realiti nih, ayam. sesuai. Berarti mau menjadi lebih lezat, cocok banget diaplikasikan ke dalam kuah bakso ini guys. Nah ini udah jadi nih guys. Lanjut aku mau pakai toge sayur. Aku masukkan bakso bentuk lope. Ii enak deh. Masukkan seledri, bawang goreng, perasan daun jeruk. yang versi mie nih ya guys. Nah, enak banget, mencoba di rumah resepnya ya. <tip> keren keren keren keren. Nice Masin nice. Jadi juga, juga lope lopean. Uh. yang Akhirnya. Nice. Yeah. Oke, okay. yang selanjutnya jadi pengen nonton terus kan? Ikan lele bisa dijadikan cemilan yang enak banget. Ikan lele dimasukin pisang semuanya digabungin. Oke, okay, diungkep pakai pisang. Yang saus enggak pakai ribet langsung jadi. Oke, pertama tadi aku udah bungkus lima ekor ikan lele pakai daun pisang. Nah, itu ikan lelenya aku mau masukin es batu biar lebih seger gitu, guys. Nah, Allahu akbar. Tadi oke masuk akal lah diungkap-ungkap pakai dan pisang. Kenapa nggak dimasukin aja di pisain aja pakai tempat atau apalah? Ah lanjut. Ya, aku mau fillet. Nah, ternyata untuk fillet ikan lele kayak gini gampang banget loh, guys. Kita fillet semua ikan lelenya, lalu ambil baginya Nah, di sini aku mau potong kepalanya. Oh iya, untuk kepala ikan lelenya itu ya, guys, ya. karena bisa diolah juga loh. Nah, kalau ada daging ikan lelenya udah siap, lanjut di sini aku mau tuang ke dalam chopper. Itu pakai corong sih, ya. emang bisa keluar. Lanjut, oh potong ikan lele. halus ya guys. Oke, okay, dalam <tip> Uh uh. Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. ya Nah. Nah. Nah. Nah. Nah. lanjut karena di rumah nggak ada kayak telur aku ayam, telur ayam tapi aku lagi kuningnya putih telurnya, kayak gini guys putih uh -uh. telurnya bener-bener kita pisahin ya guys karena di resep kali ini kita cuma pakai putih telurnya aja lanjut okay, telur di sini aku mau tuang tepung tapioka pakai cetakan bunga merah kayak gini biar lebih oh. lebih lucu gitu dan gunanya buat apa cetakannya? Ya, nah, aduk aku aduk, aku aduk. Seduk, tepung tapiokanya sampai merata Lalu aku <laughs> Wadah yang lebih besar, guys. Pastiin tepung tapiokanya nggak ada yang tersisa di siring ya guys. Nah, kalau udah, tinggal kita tuang aja putih telurnya pakai corong merah yang asli yang ada badannya, guys. Jangan lupa yang asli yang ada badannya. Kemudian aku tambahin satu sendok makan bawang putih bubuk, penyedap rasa, dan saus tiram, guys. Terus tinggal dimasukin aja daging ikan lele yang udah dicoper tadi. Lalu aduk sampai semua bahannya tercampur merata dan menjadi adonan kayak gini. Setelah itu, aku mau potong-potong dulu kebang tahu yang sebelumnya udah aku rendam. Terus, tahunya udah menjadi potongan kota kayak gini, ambil sedikit adonan lalu isi di atasnya. Terus di atasnya isi lagi dengan telur puyuh, kemudian bungkus mm -hmm. adonannya dengan kembang tahu sampai membentuk mandi bag. Kayak gini guys, kalau udah tinggal diikat aja di sini, aku ikatnya pakai daun pandannya guys. Lalu aku mau pulang oh, okay. sampai adonannya habis. Nah, karena di sini aku bentuknya agak besar, jadi hasilnya cuma nangkis kayak gini guys. Setelah itu tinggal kita kukus aja sedikit ya. Menit. Nah, kalau udah kita angkat, kalau goreng di atas yang udah panas banget ya guys. Oh iya untuk oh, talinya jangan lupa dilepas ya guys. Nah kalau udah matang golden brown kayak gini, tinggal kita angkat aja. Dan ini dia ekado ikan lele nya udah jadi. Gimana? pas banget kan? Dijadiin cemilan kalau lagi gabut kayak gini, apalagi dicocol pakai sambalnya. Kita lihat dalamnya kayak gimana? Enak-enak tapi hasilnya loh. Uh nah, telurnya ini. Kebahaso ya. Guys. Baru tahu Oke okay, oke okay, oke okay, Udah dulu dah Gue udah, udah Gue kesel Oke okay, untuk selanjutnya cek aja Gue bakal lanjutin lagi Atau perlu dilanjutin lagi Enggak Senang Lalu ya Kalau misalnya ngeliat gue marah-marah Oke okay, ya Jangan lupa subscribe dan komennya dia Lanjut kan nih Lanjut kan nih Hah? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh um